Untuk kegabar pertama persahabat ya Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Langsung dari sang tejora Dede Lesti di akun instagram pribadi miliknya Baru saja mengunggah sebuah postingan video iklan yang sangat cute banget ya Ini luar biasa lagi-lagi kita disuguhkan vitamin bahagia oleh idola kesayangan kita Duh manja dan mesra banget ya kakak bilang Masya Allah bikin bahagia dan bikin baper banget nih Luar biasa dan ada kalimat caption yang dituliskan oleh Dede Lesti Kejora. Happy banget dikasih surprise Ada parfum yang dedek suka banget Wanginya enak, fresh Mewah juga, tahan lama Ada vanilla sama masknya Pokoknya recommended Banget nih dedek, jadi suka banget Dan pakai tiap hari deh Jadinya, yang udah cobain komen ya Yang belum yuk cobain Add persona vitalis Wow, masalah banget ya Akhirnya idola kesengan kita Kembali nih, memberikan kejutan Lewat iklan, persahabatan. ya Iklannya sangat cute dan sangat romantis banget Masya Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan Kemudahan kelancaran apapun yang dilakukan oleh Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Hingga banyak komentar, tanggapan yang diberikan dari virus Leslar ini berkomentar Masya Allah, suka banget hari ini vitamin berhamburan Sehat-sehat oh, ya Leslar BBL, amin Dan ada juga komentar lain diberikan dari Agung official. Kok lihat mereka seneng banget Walaupun gak punya duit Aduh nyinggung bang Mimi, para sahabatnya masya Allah. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Agangus mengatakan di kolom komentar aku harus nyoba pakai parfum ini soalnya selama ini hanya minyak telonan aja. adukit banget ya. Vitamin Jalur Endorse disuguhkan oleh Dedek Elasti dan Kaka Rizky bilang sore hari ini. Dan ke kabar berikutnya, selain Deddy Elasti yang mengunggah sebuah postingan video vitamin bahagia yang menyuguhkan untuk kita semua, kakak Rizky Bilar pun ini mengunggah sebuah postingan foto yang sangat luar biasa keren, persahabat ya di akun Instagram pribadi miliknya. Baru saja diunggah persahabat ya foto momen ketika Rizky Bilar ini bermain biliar, persahabat ya kita lihat di kalimat caption. Riski Bilar yang lagi main biliar, capture by askar Fotografi, itu masya Allah banget ya, damage-nya luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia, amin. Dan tentu di postingan tersebut banyak komentar tanggapan yang diberikan. Ada komentar dari Bang Adi Sky mengatakan ajarin main biliar dong, Kak, yang bisa bolanya balik ke belakang gitu, katanya tuh, cute banget ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore mengatakan Masya Allah suami Lesti Love Katanya tuh memang luar biasa bangetnya di match dari kakak Bilar Ini selalu membuat kita semakin kagum dan bahagia Selanjutnya Tentu kita mendapatkan ...kabar dari Dedek Lasika Jorah... ...persahabat ya. perhatikan diunggahan EGS-nya Dedea ...ini tentunya memposting emot yang tentunya sedang lagi marah... ...persahabat ya... ...wow, tuh tentunya ini gara-gara masalah suami kita... ...suami kita di live Instagram sepertinya persahabat ya... ...hingga es mulai sini Dedek Lasika tuh... <laughs> ...ini cute banget persahabat ya... ...kita lihat juga di kolom komentar... ...dari Cinta.Ela mengatakan... Mungkin kesel karena macet mau berangkat ke acara Aurel Mungkin juga kesel pada makin ngeledak komen suami kita Pokoknya Bunda Les jangan kesel-kesel ya Happy dan healthy always wow, banyak yang support Tentu dan respon yang sangat positif dari para fans Mudah-mudahan selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik Ia adalah kesayangan kita kabar berikutnya, perhatikan juga para sahabat, ada sebuah unggahan info spesial juga nih vitamin untuk kita semua Karena vlog Leslar dan Kang Sule ini sudah di jadi di channel Youtubenya Sule Channel Persahabat ya, yang belum mampir silahkan mampir karena vitamin bahagia disuguhkan lewat channel Kang Sule Persahabat ini seru banget Kang Soleh makan liwat barang Leslar nih, wow, masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga keunggah berikutnya. Perhatikan, wow video sangat luar biasa banget ya dari Kakak Bilar di matchnya Masya Allah, suami Lesti Kejora. Yang selalu tentunya membuat Emak-Emak Leslar semakin kagum melihat penampilan Kakak Rizky Bilar.